Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'i a'malina. <manyat> layti la, la, la allahumma salli wa wa barik muhammad wa ada alihi washabi ajma'in amma ba para bapak para ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah monggo ing dalem nika kula lan panjenengan sedaya muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kannten ing dalem nika kula lan panjenengan sedaya Asih diparingi binten pinta nikmat, rahmat dan hidayah sehingga gulolan banyaknya seseorang Rawuh yang menikam majelis dalam rangka tolabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawatu Salam maga kita utarakan demi nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampun, binten-binten pendidikan teladan, ingkang saya dimatangkan, kelahiran panjang dengan setuh, arupi agama Islam. Kami, para bapak, para ibu, ingkang sampun, rawuh saya jabakan Alhamdulillah, Jazakumullahu khairan, khairan, amin. Para bapak, para ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimahullah, Monggo dipenlajengakan ya. Surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Surat Al-Baqarah ayat 61 U'udu binlahi minasyaitanir rajim بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ Ala taam min wa kida lana rabbaka robb ga yu INNA TUM BITUL ARADU MIN BAQIA WA KISSAIYA WA FUMIA WA'ADASI WA BASANIYA QALA ATATABADILUN ALLADHI HUWA ADNA BIN HUWA KHAYR يَأْبَىٰ تُمِسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ الله Lalika bi anawng kanu yang furu bi ayadin bi ayadin na iwa yang bi yina bi dalika bi wa'id dan ketika kultum kamu berkata ya musa hai nabi musa lanasbira kami tidak sabar ala tuamin atas makanan wahidin satu macam fada'u maka mohonlah lana untuk kami rabbaka kepada robmu yukhrij agar dia mengeluarkan lana untuk kami, mimma dari apa tumbi itu menumbuhkan al ardu bumi. Jadi pada ayat 61 ini, jadi orang-orang Bani Israel ini sudah diberi oleh Allah yaitu makanan yang paling bergizi yang paling baik yaitu yang bernama mana dan salwa jadi mana itu sebangsa madu bahkan ada yang mengatakan sebangsa madu putih dan lebih manis ya. salwa sebangsa burung burung puyuh maksudnya ini pada saat orang-orang bani israel ini sudah sering ya artinya makan yang disediakan oleh allah itu akhirnya pada suatu saat dia itu bosan bosan memakan Makanan hanya satu macam Yaitu mana dan salwa. Maka pada saat itu orang-orang Bani Israel memohon kepada Nabi Musa Wa ya Musa Ketika kamu berkata ya Musa hai Nabi Musa Lanas biro kami tidak sabar Ya, Artinya apa? kalau dalam bahasa kita itu waleh belenger ala Amin atas makanan wakitin hanya satu macam lana bimma hei Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, mohonlah kepada Allah agar dia mengeluarkan makanan yang tumbuh yaitu dibu di bumi lah orang-orang Bani Israel bisa mengatakan demikian kenapa dia kenal yang namanya yaitu tanaman yang ada di bumi selain mana dan salwa itu karena apa, pengalaman mereka di saat orang-orang Bani Israel itu disesatkan oleh Allah selama 40 tahun ya sebagaimana yaitu apa kemarin ya sudah saya jelaskan bahwa orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan untuk berperang memasuki, yaitu Baitul Makkab. Itu kan tidak mau. Maka, sebagai hukumannya, maka orang-orang Bani Israel disesatkan oleh Allah selama 40 puluh tahun. Jadi, mumat saja di situ ya, di padang pasir itu selama 40 puluh tahun lah selama 40 tahun itu dia berpengalaman makan sayur-sayuran Apa yang ada atau hasil bumi Bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan Itu sering dimakan Kan memang seada-seadanya Orang yang tersesat itu kan makan seada-adanya Nah pada hari Jumat sore Ya, jangkep yaitu 40 tahun Dikeluarkan oleh Allah Dari kesesatannya Nah Dari situlah orang-orang Bani Israel Punya pengalaman dan pernah Merasakan Yang namanya makanan hasil bu, Bumi Oleh karena itu Pada saat Dia memohon kepada Nabi Musa Dengan alasan Waleh ya, Melengar maka dia mohon kepada Nabi Musa Dan Musa diperintahkan untuk mohon kepada Allah Ini namanya Orang yang apa? Yaitu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak kona'ah Sebenarnya Orang yang sudah dijamin Allah makanannya Dan dipilihkan oleh Allah Itu sebenarnya makhluk yang paling mul mulia paling mulia ya jadi kalau misalnya kita diberi oleh Allah sebuah makanan seandainya ya kita harus bersyukur jadi ada satu pelajaran di sini bahwa sebenarnya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita kita itu harus qanaah setelah kita berusaha dan berdoa setelah itu baru tawat Tawakkah Kona'ah kadang, kadang kita berusaha Sekeras mungkin untuk mendapatkan rezeki Allah Tapi Allah sudah menentukan Berapa yang harus kita terima Oleh karena itu kok Di sore hari kita menerima Kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita Maka bacalah Alhamdulillah Insya Allah Allah akan menambah, ya Allah akan menambah. Ini tanda bukti kita bahwa kita telah bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dalam hati kita apa merasa menyesal karena Allah sudah memberikan tidak sesuai dengan harap harapan, ini sering dan itu manusiawi kadangnya. Jadi kalau orang itu kadang-kadang harapannya mendapatkan misalnya 100 sampai dua kok yang didapatkan hanya 50 puluh seringkali menye menyesal Padahal perintah Allah jika atau bila mana mendapatkan rezeki berapapun maka bersyukurlah kepada Allah maka Allah akan menam menambah Oleh karena itu bagaimana kita itu apa atau cara kita untuk mendapatkan yaitu ridho Allah berapapun yang diberikan oleh Allah itu kita syukuri paling tidak kita baca Alhamdulillah dan hati kita kita paksakan bagaimana caranya hati kita mampu bersyukur kepada Allah meskipun tidak sesuai dengan harap? harapan dan ini sangat sulit kita baca Alhamdulillah memaksakan hati kita untuk bersyukur kepada Allah ini kalau sering kita lakukan maka suatu saat hati kita Tidak akan pernah Yaitu apa artinya dipak, Dipaksa Artinya apa? Sudah terbiasa Untuk bersyukur kepada Allah Kembali pada ayat ini Maka orang-orang Bani Israel Memohon kepada Nabi Musa Agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Untuk menumbuhkan ya Hasil bumi Rupa apa mimba geliha dari sayur-sayuran ya sayur-sayuran ini tidak disebutkan satu persatu yang jelas sayur-sayuran itu cukup banyak sayuran apapun bisa bayam, bisa kangkung, bisa yang lain itu permintaannya orang-orang Bani Israel yang kedua wakissa iha ketimun yang diminta karena dia memang pernah makan keti ketimun ya, ya mungkin kayak kita ya sering makan ketimun ataupun yang yang lain Wafumiha dan bawang putih Wafumiha ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama para mufasirin. Ada yang mengatakan wafu miha ini adalah gandum. Ada yang mengatakan segala sesuatu yang bisa dijadikan yaitu bahan untuk roti. Wafu miha. ya Wa dan kacang adas. Kacang adas itu kayak buncis gitu ya. Kayak buncis, hampirnya Itu kacang adas. Dan kalau zaman dahulu Kacang adas ini Seringkali digunakan untuk roti Diberikan kepada orang-orang fakir miskin Itu kacang atas Pada zaman yaitu apa? Orang-orang Yahudi Wabah dan bawang merah jadi itu yang diminta, bawang putih, bawang merah, ketimun, sayur-sayuran, kacang A atas. Ya intinya segala macam sayur-sayur, sayuran. Kolam, iya Nabi Musa berkata, atas tabdiluna, apakah atau maukah kamu mengganti Allah huwa iya atau sesuatu itu? Adana lebih rendah Jadi yang diminta oleh orang-orang Bani Israel itu Gizinya Lebih rendah dibandingkan Dengan makanan yang telah Diberikan oleh Allah kepada Bani Israel yaitu Mana dan Salwa Jadi mana dan Salwa itu Gizinya lebih baik dibandingkan Apa yang telah diminta oleh orang-orang Bani Israel. Jadi lebih rendah Bila di dengan yang huwa ia Sesuatu khair lebih baik Maksudnya yaitu Mana dan sal Salwa Kalau sekarang adanya adalah ma? Madu Jadi Mana dan salwa Atau mana itu adalah sebangsa madu Bukan madu ya. Jadi dia turun dari langit Ya setelah itu menempel pada daun daunan kalau madukan hasil ya dari apalah ya dan itu lebih baik dibandingkan dengan apa yang diminta oleh orang-orang Bani Israel setelah itu diperintahkan oleh Nabi Musa ihbitu pergilah ya ihbitu ini istilahnya Ibitu ini sebenarnya turun ya. Tapi dimaknai yaitu pergilah Misron kota Tapi bukan kota Mesir loh ini ya Karena ini berharokat yaitu Kasroten ya. Dan itu ada alifnya Maka itu menunjukkan bukanlah kota Mesir Yaitu yang pernah diduduki oleh Raja Fir'aun Fir tapi selain kota termasuk Palestina dan mesir fa'innalagum maka sesungguhnya untuk kamu masa altum apa yang kamu pinta ya. jadi sebenarnya di kota-kota lain itu banyak apa yang kamu minta itu sangat mudah untuk didapat didapatkan, sangat mudah tapi permasalahannya bukan masalah mudah dan tidaknya untuk mendapatkan satu makanan itu. Tapi orang-orang Bani Israel itu ketika meminta itu, itu sambil menyombongkan diri. Ya. Sambil menyombongkan diri. Seakan-akan makanan yang pernah diapa dimakan itu benar-benar ditolak. Itu ya. Sambil menyombongkan diri itu permasalahannya Padahal apa yang diminta oleh orang-orang Bani Israel itu adalah sangat mudah Di kota lain banyak sekali Seperti ketimun, sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah ya, Atau mungkin bawang bombay dan lain sebagainya Itu banyak Cuman khusus untuk orang-orang Bani Israel itu memang disediakan oleh Allah sebuah makanan yang mana di kota lain itu tidak tidak ada dan tidak bisa didapatkan sebagaimana yaitu di kota orang-orang Bani Israel Israel itulah ya jadi sangat mudah sebenarnya, tapi dia menyombongkan diri ya tidak kona'ah tidak menerima Padahal tujuannya Allah itu adalah memberikan makanan itu supaya orang-orang Bani Israel itu giat dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi makanan sudah dijamin, tinggal ibadah, ibadah. Seandainya dengan itu makanan dijamin, kira-kira ibadah kenceng lah kira kiro Ya. Jadi dijamin makan ya serba ada untuk ibadah, Kira-kira kenceng tah malah bleot jaman. Manusia. Manusia itu rata-rata, rata-rata. Ya, meskipun ada jaminan sudah diberi dan dijamin lengkap, tapi pada dasarnya fitrah manusia itu tidak terima Rata-rata Tidak mau menerima Mesti kepingin tambah yang lain Yang lain Itu manusia Maka sebenarnya orang-orang Bani Israel ini ya manusiawi Ya setiap hari diberi makan Mana dan salwa Yang namanya makanan di dunia Ini kan memang Serba apa Wah, Waleh atau melengkerkan kan Bosan tapi karena dia sombong menyombongkan diri nah disinilah permasalahannya ya padahal makanan sangat banyak di kota lain waduribat dan ditimpakan alaihim atas mereka azillatu kehinaan walmaskanatu dan kenistaan wabau dan mereka mendapat birodobin kemarahan minallah dari Allah itu akibatnya ya jadi karena dia itu yaitu menyombongkan diri meminta makanan yang lain maka akhirnya dia pun diberi oleh Allah atau ditimpakan oleh Allah sebuah kehinaan Ya, jadi, kesana kemari itu dihina oleh orang-orang, dan kenistaan para mufasir menafsirkan bahwa kehinaan dan kenistaan ini adalah kekufuran, kekufuran yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Itu kehinaan dan kenistaan. Padahal Allah ya, memberikan makanan semacam itu Yaitu tadi Semangat ibadah Giat ibadah Lurus ibadahnya Kenceng ibadahnya Tapi karena menolak Dia mengkufuri ayat Allah Akhirnya Allah menetapkan dan menakdirkan orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu Dalam keadaan kufur dan durhaka kepada Allah. ini yang paling berat jadi kalau manusia itu sudah dihinakan oleh Allah disesatkan oleh Allah itu adalah manusia yang paling rendah paling hi hina oleh karena itu mari kita ini mencari hidayah Allah karena hidayah Allah itu kadang kala Itu kita harus mengambil Kita harus menca mencari Ada kalanya Allah itu langsung memberikan hidayah Kepada seseorang yang dikehendaki. Maka berbahagialah bagi orang-orang Yang memang dipilih oleh Allah Untuk mendapatkan hidayah. hidayah Karena tidak sembarang orang Untuk mendapatkan hidayah dari Allah jadi, kadang kita harus mengambil atau mencari ya. bagaimana kita mencari hidayah Allah, ya, kita mempelajari kebenaran Islam melalui Quran, melalui sunnah nabi. Maka, suatu saat hidayah ini akan terus melekat pada hati kita, ya, terus. Jangan sampai hidayah yang sudah ada ini kita sia-sia, siakan, tidak dipelihara. Karena hidayah itu bisa saja dicabut oleh Allah Masalahnya apa? Orang itu banyak melakukan maksiat Kalau orang itu selalu banyak melakukan maksiat Suatu saat hidayah itu akan keluar dari hatinya Iman pun akan keluar dari hati, hatinya Kenapa hatinya sudah dipenuhi penuh dengan titik hitam? Dan itu sulit untuk dimasuki, yaitu sebuah kebenar-kebenaran ya. Mari kita pelihara hidayah kita ya. Sebagai tanda bahwa kita mendapatkan hidayah adalah pertama Kita dipahamkan, fahim, ya. dipahamkan dengan urusan aga, agama Kita suka mencari kebenaran agama Kita suka melakukan ibadah dan senang melakukan ibadah Ibadah itu bukti bahwa kita telah mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Jadi, kalau kita ibadah kok senang dan semakin kepingin dekat kepada Allah, itu bentuk hidayah. Yeah. Solat ketika sujud kepingin terus kepada Allah, merasa kurang dekat dengan Allah. Allah. Itu namanya hidayah. Tapi kalau ada orang yang sholat enggan terpaksa dan lain sebagainya, itu hidayahnya agak kurang, ya. imannya juga begitu, kurang tebal. Nah kita bisa mempertebal iman dan mendapatkan hidayah Allah. Jadi itu kehinaan dan kenistaan itu ditakdirkan untuk Bani Israel setelah itu wabau dan mendapat biwaduh bin murka minallahi dari Allah mendapatkan murka dari Allah dan ini pernah yaitu apa terjadi pada orang-orang Bani Israel selain menjadi orang yang hina dimurka oleh Allah karena terlalu sering mengingkari ayat-ayat Allah apa sebabnya kau dimurkai Allah dhaliga yang demikian itu bi Nahum karena sesungguhnya mereka kanu mereka adalah yakfuruna mereka mengingkari biayatillah ayat-ayat Allah terlalu sering mengingkari ayat Allah Menolak ayat Allah Menolak kebenaran Allah Ketika Quran dihadirkan Ditolak Selain Quran dihadirkan Diterima Bersiap-siaplah untuk menerima Merka Allah Satu penduduk Ataupun rakyat ketika banyak Melakukan maksiat dan mau apa Menolak ayat-ayat Allah Maka bersiap-siaplah Untuk diperingatkan oleh Allah maka berbahagialah bila mana di sekitar kita banyak orang yang senantiasa apa? Mengkaji Quran, memahami Quran, banyak berpikir kepada Allah. Itu secara tidak langsung adalah melestarikan alam. Allah tidak murka. Karena di sekitar kita banyak orang-orang yang berpikir kepada Allah. Pernah terjadi pada suatu saat, Allah akan yaitu mengajab sebuah daerah ternyata di daerah itu ada satu orang yang bangun malam dan berpikir kepada Allah apa yang dibaca? subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu mulai sepertiga malam sampai pagi ketika malaikat diutus oleh Allah maka malaikat itu berkata kepada Allah Ya Allah bagaimana aku akan menyiksa Yaitu daerah ini wong Di daerah itu ada Satu orang yang pikir kepadamu Ya Allah Loh, Akhirnya nggak jadi Daerah itu nggak jadi disiksa nggak jadi diadab dan dimurkai oleh Allah Karena ada satu orang Yang berpikir kepada Allah Maka ini menjadi apa pelajaran buat kita Kenapa kadang-kadang di negara kita itu sering terjadi Yang nggak karu-karuan Ya itu yang jelas Allah memberikan peringatan kepada manusia Manusia sudah melampaui batas Di dalam durhaka kepada Allah Sebagaimana orang-orang Bani Israel Kenapa sampai mendapatkan murka Allah Karena dia banyak mengingkari ayat Allah di perintah ibadah nggak mau ibadah perintah baca Quran nggak mau baca Quran perintah sholat nggak mau sholat itu sama saja kita itu mengingkari ayat Al ayat Allah padahal kalau ditanya agama apa Islam KTP ini Islamnya apakah nanti yang masuk surga KT KTP nya enggak kan Karena kan banyak ala wis pokoknya sahatan, lebu islam nanti kan masuk surga surga gampang sekali terus yang kedua apa sebabnya dia mendapatkan murka dari Allah atau marah dari Allah wa dan nabi nabi wairil membunuh para nabi tanpa alas alasan. Bahkan disebutkan lebih dari 300 nabi ya ataupun rasul yang diturunkan kepada orang-orang Bani Israel itu banyak yang dibunuh. Kenapa? Setiap apa yang disampaikan oleh para nabi para rasul itu tidak sesuai dengan kebiasaan Kebiasaan Oleh karena itu Sama dengan Quran Quran itu kadang-kadang Hadir kepada kita Kadang-kadang perbuatan kita itu Tidak sesuai dengan Quran Lah bagi orang-orang yang beriman Kepada Allah Rasulnya Juga kitab yang diturunkan Kepada Nabinya Tentu kita harus meyakini Dan iman kepada kitab itu Yaitu Quran Quran, apapun yang dikatakan Quran maka kita harus apa taat, -ta. tidak boleh menolak. Itu konsekuensi kita sebagai orang Islam dan beriman. Kadangkala -kadang dia punya dalil gini tidak ada paksaan di dalam. Agama, maksudnya ayat itu bukan untuk orang-orang yang sudah masuk is Islam. Jadi, orang yang sudah masuk Islam, sesuai rukun Islam, sahabat, sholat, zakat, puasa, haji, itu harus ditunaikan. Harus ditunaikan karena kalau tidak tunaikan, maka mendapatkan do dosa itu dari Allah. Nah yang laik roh itu adalah bagi orang yang non muslim Kita memang tidak boleh yaitu apa? Artinya memaksa Kamu harus islam, tidak Kita cuman berdakwah menunjukkan kebenaran islam Islam itu begini loh ya. Misalnya dalam hal sosial bahwa orang-orang islam itu baik begini-begini baik kepada tetangga, rukun kepada tetangga, menjaga silaturahim, dan saling menghormat, menghormati meskipun antar umat beragama, kita harus saling baiki, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, banyak orang Nasrani, Nabi pun di situ dan berakhlak mulia sehingga apa banyak orang yang mau su Islam karena akhlak Nabi oh ternyata umat Islam itu orangnya baik, yeah. maka bila mana jenengan korban kok di sini ada orang yang non Islam itu kalau misalnya ada itu sama Nabaw ber beri dalam rangka kita apa berda berdakwah nggak apa-apa tapi diutamakan jamaah, jamaah dulu. Kalau ada lebihnya, kita berikan. Mungkin dari situ kadang-kadang Allah memberikan hidayah. Ternyata Umat Islam itu bah. baik. Jangan memberikan contoh yang tidak baik. Baik. Nabi kan memberikan akhlak yang mulia. Ketika ditanya, hai hey Aisyah, apa sih akhlaknya Nabi? Kata Aisyah. Al-Quran itu loh akhlaknya Nabi pel dengan kur. Qur'an ya paling tidak kita niru walaupun tidak seratus per persen ya kita harus apa menjadikan Rasulullah sebagai telah teladan jadi wayang tulu nan Nabi Nabi wa banyak nabi itu yang dibunuh karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kebiasaan ibadah orang-orang Yahudi, kebiasaan hidupnya. Ketika nabinya merentahkan untuk ibadah kepada Allah, dia tidak mau. Justru menjadikan Tuhan yang lain. Akhirnya apa? Para nabi itu dibunuh ibuduh. "Adzalika yang demikian itu Bima dengan apa atau disebabkan asau mereka durhaka." Nah, ini ya. Kenapa dia sampai mendurhakai atau apa? mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi? Karena dia durhaka kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah. Tidak yakin kepada Allah dan dia sering menduakan Allah atau dalam kata lain dia berbuat syirik kepada Allah dia sering menjadikan tanding dengan tandingan bagi Allah asal durhaka maka sangat berbahaya orang yang durhaka kepada Allah itu tidak bisa apa artinya menilai mana yang baik dan mana yang benar Baik benar ataupun salah tidak tahu dia Kenapa? Karena perjalannya mereka itu berdasarkan nafsu Yang dipimpin atau digoda oleh se setan Bukan petunjuk Allah Karena kalau apa petunjuk Allah Setiap perbuatan itu mesti dipikirkan Apakah ini sesuai dengan Quran sunnahnya Sesuai dengan syariat Allah ataupun tidak itu orang mukmin, orang muslim ketika mau melangkah sudah memikirkan apakah ada perintahnya ataukah ini sebuah larang larangan. Tapi kalau orang durhaka kepada Allah tidak pernah memikir tentang kebenaran yang datang dari Allah tidak. Karena dia apa? menjadikan setan iblis itu sebagai pimpin Pimpinannya, ya. Jadi kalau orang beriman menjadikan pimpinan aulia itu adalah Allah yang dijadikan. Jadi rujukan kebenaran itu adalah All, Allah. Tapi orang kafir tidak. Yang dijadikan rujukan, yang jadikan pimpinan adalah, yaitu apa? Saya, set, setan ataupun I. Sehingga mereka durhaka kepada Allah Wakanu dan mereka adalah ya Ya'tadun Mereka melampaui batas Jadi dalam kufur kepada Allah Durhaka kepada Allah Dia itu sangat melampaui batas sekali Padahal Allah tidak menyukai Innallaha la layuhibur mu'tadin Allah tidak pernah menyeutai orang-orang yang melampaui batas di dalam durhaga kepada Allah maka banyak pelajaran yang kita ambil dari ayat ini ya, yang jelas ketika Allah memberikan rezeki kepada kita apapun bentuknya dan berapapun nilainya maka kita wajib bersyukur kepada Allah Agar kita bukan termasuk Orang-orang yang durhaka kepada Allah Dan kita termasuk orang-orang yang kona Kona'ah Jadi kona'ah Menerima apa yang telah Diberikan oleh Allah kepada kita Jangan sampai Murka Allah itu Mengenai kita Yang disebabkan karena perbuatan kita Yang senantiasa durhaka Atau maksiat kepada Allah itu permasalahannya. Jadi Allah murka kepada kita, itu karena kita, bukan karena Allah. Ya, karena Allah sebelumnya kan sudah memberikan satu pelajaran risalah melalui para Nabi. Sehingga apapun yang kita terima, itu akibat dari apa yang kita laku, lakukan. Bahkan termasuk sakit. Penyebab utama adalah manusia sehingga Allah menurunkan yaitu sebuah benya, penyakit maka kalau ketika banyak diberikan apa penyakit perbanyaklah untuk bertobat kepada Allah itu usaha rohaninya tidak usaha lahirnya ya kita obat obatkan kita obatkan banyak bertobat kepada Allah maka insya Allah kalau memang Allah mengizinkan pasti ada yaitu apa kesembuh Kesembuhan dan ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi, yang Allah contohkan pada orang-orang Bani Israel ini adalah menjadi pelajaran bagi kita atau orang yang apa? Setelahnya termasuk kita. Jangan sampai murka Allah ini benar-benar mengenai kita, karena kufur kepada ayat-ayat Allah banyak berbuat maksi, maksiat. Kalau ayat turunan Nabi Nabi Wiril Haq sekarang sudah tidak ada nabi. Kalau sekarang ada orang yang ngaku sebagai nabi, itu berarti sudah kufur hak. Itu kalau dalam Islam diingatkan. Kalau nggak mau, suruh kembali bertobat dan masuk Islam. Kalau nggak mau dalam apa hukum Islam, itu harus dibunuh dibu Kalau ngaku jadi nabi, itu kalau hukum Islam ya tapi kalau dengan ten Indonesia, buatan, paling di penjara, diamankan, disuruh untuk bertobat. Sekarang sudah nggak ada nabi, karena nabi yang terakhir adalah nabi muhammad, nabi akhir zaman, ye, yang menjadi pemimpin seluruh manusia hingga ilayah kiamah. Sudah tidak ada nabila lagi. Maka jangan terkecoh ketika ada orang yang mengaku sebagai na Nabi. Nangeh baru-baru ini di mana itu Jombang ngalor Kabu, ye? Niku ngaku jadi na Nabi. Potongan itu potongan Nabi ngaku, na ngaku Nabi. Potongan ya lo gak sepiro ngaku, na <laughs> ngaku Nabi? ngaku Nabi. Jadi Niku orang yang kufur kepada Allah. Allah Dosanya sangat besar ya. Lai zaman Rasulullah itu Musuhilimah Al-Qadhab Itu orangnya pandai Pandai sekali orangnya ya. Ketika ada orang datang gitu, Saya tadi malam mendapatkan wahyu Langsung Dia membaca kayak wah Wahyu ya kok Sekarang ada orang yang ngaku Nabi Tapi Kak Sipirobin Pinter Jadi pelajaran pada ayat ini saya kira cukup, ya. Apa yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.